Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi berbagai macam bilangan dimulai dari pengertian bilangan itu sendiri diagram bilangan, pengertian bilangan bulat, sampai pengertian bilangan cacah, serta bilangan yang lainnya. Dalam pelajaran matematika, tentunya kita sering mendengar istilah bilangan. seterusnya. Demikianlah pembahasan tentang pengertian bilangan, diagram bilangan, macam-macam bilangan secara lengkap, dengan contohnya masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh